kata feminis itu kata akademis sebetulnya tuh jadi kata itu dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa berubah masyarakat itu memerlukan dua aktivitas pertama kekuatan teoritis dan kedua adalah advokasi nah dari di bidang kekuatan teoritis inilah feminisme lebih unggul dari semua teori sosial karena teori sosial tentang keadilan itu ya dibikin untuk sekedar menyamak